Halo guys, jumpa lagi dengan Bocah 57. Sore ini kita akan bersenjung ke daerah daerahnya. Jumpa lagi dengan Bocah 57. Apa kabar subscriber? Baik-baik saja kan? Semoga selalu dalam keberkahan dan kesuksesan. Amin. Huh? Ee, atau, atau, zat, crap, kita pertama mang pecangan pada hal pertama Kakak, semua saja. Subscribe dong channel Bocah 57. Ya, ya, ya. Please deh. Terima kasih. Semoga berkah selalu.